Roh Kudus memilih Barnabas dan Saulus memberitakan firman Allah Kisah para Rasul 13 ayat 1-12 Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Dan Lucius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa Berkatalah Roh Kudus